Hai Hai Hai manusia mungkin sangat jarang bisa bertemu harimau di alam liar kecuali kalau memang sengaja pergi ke hutan untuk melakukan penelitian atau menebang kayu begitu pula dengan tabiat dari harimau yang sebenarnya tak mau mengusik kehidupan manusia kecuali sangat terpaksa umumnya hewan liar akan berada di lingkungan manusia karena habitat aslinya telah rusak berpapasan dengan harimau di alam liar juga pasti akan langsung memacu detak jantung orang yang melihatnya. Perasaan itulah yang mungkin dirasakan oleh dua pria yang sedang asyik berboncengan melewati jalan di pinggir hutan dan bertemu si kucing besar liar ini. Tanpa pernah direncanakan, dua orang ini berpapasan dengan harimau ketika melintasi jalan dekat hutan lindung yang memang menjadi habitat asli si Raja Rimba ini. Beredar, sebuah video yang memperlihatkan kejadian menarik sekaligus menegangkan yang menimpa dua pria yang sedang asyik motoran. Mereka tak menyangka karena mendadak bertemu dengan seekor harimau berukuran besar sedang menyeberangi jalan raya di pinggir hutan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Wild Animals dan langsung mencuri perhatian netizen hingga menjadi viral. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Momen tersebut berawal ketika seorang kameramen sedang merekam penampakan seekor harimau yang mau menyeberang jalan raya. Sang kameramen merekam momen tersebut dari dalam mobilnya sehingga dia tidak merasa khawatir diserang harimau. Namun tiba-tiba muncul pemotor yang sedang berboncengan dari sisi sebelah kiri mobilnya lono. Sementara harimau yang berukuran sangat besar tersebut sudah berjalan menyeberang jalan raya dengan santainya. Namun nampaknya pemotor tersebut tidak tahu kalau mobil yang ada di depannya berhenti karena ada harimau mau menyeberang jalan. Terlihat pemotor cepat-cepat menarik tuas rem sekencang-kencangnya karena kaget melihat ada harimau besar tak jauh darinya. Masih dalam kondisi panik dan ketakutan, pemotor tersebut memundurkan kendaraannya dengan sekuat tenaga sebelum menggeber motornya dengan kencang. Beruntung nyawa keduanya selamat karena harimau liar tersebut tidak menerkam mereka. Hanya saja harimau itu sempat mengamati pergerakan pemotor. Tidak diketahui pasti di mana lokasi video itu diambil, namun banyak warganet yang menduga jika jalan dekat hutan yang ada harimaunya itu cuma ada di India. Memang sudah nggak asing lagi ya jika banyak harimau yang sering melintas di jalanan dekat hutan seperti di dalam video tadi. Ya, hal tersebut wajar terjadi karena memang di India diperkirakan memiliki 75% jumlah harimau yang tersisa di dunia. Namun sayangnya pada tahun 2021 kemarin, tercatat hampir sekitar 126 ekor harimau mati dalam satu tahun tersebut. Sebanyak 126 ekor harimau ini statusnya sebagai satwa yang terancam punah,